Oke okay guys kita lagi berada di kampung ini pronya nob mancing kita mau cari umpan Wah mancing lele di danau situ di situ ada danau Gue gak tahu itu danau nya danau apa. Kita mau cari sapu-sapu. Diambil telurnya buat mancing. Oke, okay, ikutin aja guys. Oke, eh, guys. Mantap. Di, di, di subrek, Bro. Di subrek. Asu telas. Udah dapat belum, Pak? Belum, Pak. Berarti suara guys. Keren. Oh Bapak ini Bapak yang penajara minggu kemarin. Sekarang. Saya ini kan jualnya hidup. Ya biar dia biar, biar, biar bertelur lagi. Ini lu bisa gak ingat enggak? Hmm? Guys. Di sini banyak ikan sapu-sapu terbang guys oh. kita lagi cari, uh, kita lagi cari toh, telur sapu-sapu sapu. wah dapet tuh habis nyelam nyari sapu-sapu nih dapat tapi satu. bukan target bro targetnya telur sini targetnya telur sapu-sapu Nye jadi di lagi Nye lah. mana itu tadi itu. tuh mamangnya wah dapet tuh. lagi Ini lele nih, -le. Den. Mana? Lele, Den. Woi ya lele nih. Wah, ketemu nih ada lele, coy. Lumayan nih, gede nih lele. Lele bujangan. Umur 17 tahun nih. Hai ini di itu no batu, Sterling. Gak mau mati kayaknya tuh lele. Oh? Wah, lelenya menghilang. Tostostosto. menghilang. Mas. nyari apa bang? Oh nyari cacing. Cacing apa? Kali Cacing sutra. Oh, nyari cacing sutra di sini ada kali ya. Keluarga ya? Pareyong, guys. Wah, <tuh> dapat. <tuh> Mana udah? Ini hasilnya. Oke, oke, oke. Guys, nih guys, telur sapu-sapu, guys. Ah, udah dapat okay, nol. <laughs> telur sapu-sapu udah dapat buat mancing. Sudah. Okay. Telur ikan sapu-sapu, gua kira di sapu-sapunya di ikannya, telurnya ternyata di luar guys di lubang-lubang ya lumayan nih buat umpan ikan lele guys Bis. Lu diem aja gua yang ngetuin ini telur sapu-sapu kita masukkan sini mantap Iya iya iya ya. Proses ah. pencariannya harus Nyerem ya, Dia adanya di lubang. Aduh, pada netes. Banyak, ya hmm. Oh, dapat lagi. Uh. Uh. Uh. Anaknya Tadi lu di-zoom dulu nih. Wow netes. udah pada situ Banyak. Oh, dapet lagi, oh, dapat lagi. Uh. Mantap. Ini udah tua nih. Warna-warnanya wow, beda ya. Mau menetes kayaknya. Mau menetas. Udah tua, udah tua nih. Iya. Embryonya kelihatan guys, coba lihat di sini deh. Dalamnya udah merah-merah tuh. Oh, merah sekali ya. Kalau yang masih muda agak ke muda-mudaan bang. Nih, bu. Lagi, bu. Lumayan Telur ini Bisa diberkembang biakan hmm. nah, Abang ini dapat lagi nih Wah, oh, akhirnya Bang dapat juga nih. Yes, dapat. banget, banget dapat. <laughs> Udah 5 jam, Bro, baru dapat. <laughs> eh, hey, dapat lagi. sudah dapat bang? Abang ini belum dapat dapet nih. Baru dapat sekali. <laughs> ini baru satu itu. Iya, baru dapat sek sekali doang. Oh. Dapat anakan. Udah pada menetas duluan, guys. Dan abang ini pun berenang dan menyelam Kayak buaya oh Kayak buaya oh, Putri duyung Abang ini pun menjelma jadi putri duyung Di danau oh, Putri duyung penampakan putri duyung Wow, nongolnya di sana jauh banget. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Oleh oke, cilik nyari apa bang? Uh, oh, <laughs> baru gue baru dapar, baru sedapat. Ini nih ke bawah nih lubangnya nih. Tuh, nih, tuh, <laughs> semua dari tadi gue nyari di pinggiran mulu lubangnya. <laughs> nggak ini lubangnya di bawah banyak guys udah merah mau netas ini mau netas <laughs> ya menetas <mau> <laughs> dan abang berdua ini akhirnya oke, guys, bertemu barang yang mau pesan telur sapu sapunya bisa di komen aja di komentar di komentar aja ntar oke okay, guys kita menerima pesanan eceran ataupun partai, ya. Hai, weh hai, hai, hai, hai, hai, dapat oh enggak keren dapat lagi Dapat keong ah dapetnya keong dapet tugas Berenang apa jalan? <laughs> Kolam berenang gratis <laughs> <laughs> Oh, dapatnya ikan, guys, langsung dilemparin ke tengah.